Semoga keadaan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan inilah sub materi bagian d sebagai penutup dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita di bagian bab 1 yang berjudul harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif pancasila. Tujuan pembelajaran pada sub materi bagian d ini. Dari aspek pengetahuan yakni menalar hasil analisis upaya penegakan HAM di Indonesia. Kemudian dari aspek keterampilannya diharapkan kalian dapat menyajikan hasil analisis upaya penegakan HAM di Indonesia. Baik, pertama-tama kita akan memulai pelajaran ini. Yakni tentang upaya penegakan HAM yang dapat kita tinjau dari dua sisi atau dua arah yakni yang pertama dari sisi negara atau pemerintah dan yang kedua dari sisi masyarakat jadi upaya penegakan HAM ini dapat dilakukan baik dari sisi pemerintah atau negara maupun dari sisi masyarakat berikut ini kita dapat melihat upaya-upaya dari sisi negara atau pemerintah seperti yang pertama pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini bentuknya lembaga yang kedua, pembentukan instrumen HAM yang artinya alat hukum berupa perundang-undangan termasuk lembaga kelengkapannya yang pernah kita bahas pada sub materi sebelumnya. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM ya, khusus pengadilan HAM dan kesemuanya ini bersifat independen atau mandiri atau bebas dari kepentingan kelompok manapun ya. Itu maksudnya independen. Selain Komnas HAM tadi juga ada lembaga-lembaga HAM lainnya yang juga sifatnya sama yakni independen atau bebas dari kepentingan kelompok manapun, seperti yang pertama KPAI atau Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, yang kedua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang ketiga Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, yang keempat KKRN atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Selain upaya dari sisi negara atau pemerintah Berikut ini merupakan upaya dari sisi masyarakat Untuk menegakkan HAM di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari Yang pertama tentu saja menjauhi sikap egois Atau terlalu mementingkan diri sendiri maupun kelompok Yang kedua sebaiknya kita membangun kerjasama dengan sikap toleransi dan harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat kita yang berbeda atau berbineka, sehingga kita bisa saling memahami dan saling menghormati selanjutnya, upaya penegakan HAM ini sebenarnya identik dengan upaya penegakan hukum itu sendiri pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya kita mencegah daripada mengobati maksudnya bahwa pelanggaran HAM seyogyanya dapat kita hindari apabila kita taat hukum atau menempatkan supremasi hukum sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang kita anut penegakan hak asasi manusia dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia tidak bisa lepas dari nilai-nilai demokrasi Pancasila kita yang tentu berbeda dengan apa yang dianut oleh bangsa atau negara lain. Dalam hal ini, harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai dasar atau nilai-nilai tradisi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Upaya penegakan HAM lainnya yang sangat penting, tentu saja dengan apa yang kita kerjakan di sekolah. Pendidikan dan pengajaran, yang kita terima di sekolah. Di sini kita belajar disiplin, belajar sikap toleransi, sikap saling menghormati, gotong royong, pengabdian, berbakti dan seterusnya, ya. Yang nantinya dapat kita praktekkan di rumah kita masing-masing dalam pergaulan dengan teman, dalam bermasyarakat dan nantinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kiranya penjelasan singkat. Di video ini dapat membantu kalian untuk menguasai materi pelajaran bab satu ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.